Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam. anbiya ibn Wa ala alihi ajma'in Amma ta'ala fi kitabihi karim billahi Ya ayuhal amanu Kutiba alaikum siyamu, Kama kutiba ala ladhina min kawdikum La'allakum tattaqun Surah Allahuladih Al-Ayat Sahabat berhayatin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Wasyukurillah Kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini sampai detik ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan bulan yang penuh keberkahan penuh rahmat dan Makfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah kita teladan terbaik kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya keluarganya dan juga sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan bisa mendapat syafaat nanti Amin Amin ya Allah ya Alhamdulillah Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah Bulan Ramadan Belum bulan yang penuh berkah ini Sudah Hadir di tengah-tengah kita Dan kita pun merasa gembira Akan kehadirannya Karena Di bulan Ramadhan ini Banyak sekali Keutamaan-keutamaan Di antaranya Yaitu ada ibadah yang sangat Sangat kita nantikan Yaitu ibadah Puasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan sebagaimana kita ketahui bahwasannya puasa Ramadan ini adalah puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang memang sebelumnya ibadah puasa juga sudah disyariatkan atas umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa Ramadan ini ternyata begitu banyak mengandung keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di antaranya keutamaan di bulan suci Ramadan adalah sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 A'udzu <tuh> billahi <be> minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syaum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqoon Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di sini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa, Allah menghendaki kepadanya menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, agar kita selepas. Bulan Suci Ramadan ini Menjadi pribadi yang lebih bertakwa Lebih taat Akan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat Gerahayatim yang berbahagia Alhamdulillah Kita sudah sampai di bulan Suci Ramadan Bulan yang penuh berkahan, Rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana di bulan suci Ramadan ini ada ibadah yang sangat spesial yaitu ibadah saum di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini puasa yang kita lakukan setiap tahun ternyata memiliki banyak keutamaan utama di dalamnya. Di antaranya adalah Orang yang melaksanakan puasa Ramadan yang pertama adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kumusiam." Kama Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan Atas kamu berpuasa Sebagaimana Yang sudah diwajibkan Atas umat-umat terdahulu Agar kamu bertakwa Dalam ayat tersebut Allah menegaskan Bahwasannya Orang yang berpuasa Tujuan akhirnya adalah Agar mereka menjadi pribadi yang mutaqin Pribadi yang senantiasa Taat kepada Allah SWT Dengan berpuasa Di dalam ibadah puasa kita ini Karena Allah sudah Memberikan Gembelengan pendidikan berupa menahan hawa nafsu ketika berpuasa Ramadan, dan ini akan direfleksikan setelah kita selesai di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan setiap tahun ternyata juga. Belum apa-apanya Dibanding dengan umat-umat terdahulu Kalau kita lihat Puasa Di bulan suci Ramadan Umatnya Nabi Muhammad SAW Ternyata Belum apa-apanya Dibanding dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW Kita lihat Puasanya Nabi Zakaria Nabi Zakaria itu Puasa itu sampai puasa bicara. Kalau dia berbicara, berarti dia batal. Dan juga syariat berpuasa umat sebelumnya, bahwasanya setelah berbuka itu akan berlanjut puasa lagi sampai keesokan harinya. Kalau kita umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hanya berpuasa saat Pazar dan sampai waktu Maghrib tiba dan di waktu malam kita diperbolehkan untuk makan dan minum dan juga berhubungan suami istri dan itulah e, mengapa Rasulullah juga mensunahkan kepada umatnya sebelum berpuasa ada ibadah sunnah yang kita kenal dengan nama Sakur itulah e, keutamaan puasa yaitu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat yatim yang berbahagia keutamaan berpuasa di bulan Ramadan yang kedua adalah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang sabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam, "Mansouh Maromadona, imanan wahdisaban, ma Barangsiapa yang berpuasa di bulan suci Ramadhan karena iman dan mengharap ridho dari Allah swt, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah." Dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan dosa-dosa kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, keutamaan berpuasa adalah Allah akan memberikan kegembiraan untuk orang-orang yang berpuasa. Apa sih itu kegembiraannya? Yang pertama adalah Kegembiraan ketika mereka berbuka puasa Ketika akan kita berbuka puasa Tentunya kita akan merasa sangat bergembira Akan hadirnya buka puasa itu Dan itu yang Allah berikan kepada Orang-orang yang beriman Yang melaksanakan ibadah puasa Setelah seharian kita menahan lapar dan haus Di waktu maghrib tiba Rasanya saat-saat itu adalah saat-saat yang sangat nikmat Saat-saat yang rasa syukur itu tiada tara Dan kenikmatan yang begitu banyak yang dilimpahkan kepada orang-orang yang berkuasa Kemudian yang kedua kegembiraan apa yang dirasakan oleh orang-orang berpuasa? Nah, yang kedua ini Allah akan ditunda. Kenapa ditunda? Karena kegembiraan yang kedua ini Allah akan hadirkan untuk hamba-hambanya yang berpuasa, yaitu di hari akhirat kelak. Mereka akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu adalah kegembiraan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkuasa Dimana ketika kita di surga Begitu banyak yang Allah berikan kenikmatan Akan tetapi kenikmatan yang tertinggi adalah Ketika orang-orang beriman bisa berjumpa dengan rohnya sahabat graha yatim yang berbahagia keutamaan puasa ramadan yang keempat adalah orang yang berpuasa Allah akan masukkan ke dalam surganya di mana puasa ini adalah Ibadah puasa ini ibadah yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan khusus. Ada pintu khusus yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Pintu itu disebut dengan pintu arroyan. Jadi, pintu arroyan. Allah sediakan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadhan, di mana di akhirat kelak pintu itu akan memanggil, wahai hamba-hamba Allah, siapakah yang berpuasa? Kemudian orang-orang yang akhir dalam berpuasa, mereka akan berdiri dan memasuki pintu surga itu sampai pintu surga itu tidak dimasuki lagi orang oleh orang-orang yang ahli dalam berpuasa kemudian orang-orang yang ahli berpuasa memasukinya semuanya itulah begitu agungnya ibadah puasa hingga Allah sediakan pintu khusus untuk mereka yang melaksanakan ibadah puasa sahabat graha yatim yang berbahagia mudah-mudahan di ramadhan tahun ini kita bisa mengisi ibadah ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik mari kita tingkatkan Kualitas dalam ibadah di bulan suci Ramadan ini, puasa kita lebih berkualitas, perbanyak tilawah, perbanyak sedekah, dan juga mudah-mudahan di tahun ini kita menjadi orang yang lebih dermawan di bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan. Ramadan kali ini Ibadah Ramadhan kita kali ini Bisa Meningkatkan Derajat Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pada akhirnya Akan Merefleksikan Akhlak dan Kepribadian kita Di sebelas bulan Yang akan datang Sekian dari saya. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.